kater kater kater ke paling depan itu Konten pertama, guys! Konten pertama, iya. Konten pertama, paketan. <gulit> <tuk> yang berterkenal di kaki. Wajar julur kita, di kayak gue, cuma Mengejar wanita yang lain Buat apa hasil Benang biru Kau sulam menjadi kelambu Kalau memang sudah mendapat So good,